Cudu ya walau dong tahu mau di uti dia tata pakai matua walau un languhundua tahu edo aturua cukup program lokabe itu walau data. On madadata ini kawasa. ulama